Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Tipa TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesly Kejora dan Rizky Bila Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe dan klik dan notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar yes Lesla tentunya. Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ini ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan para sahabat yang perhatikan di organi Akun Sebroting Skelisla Ini di vlognya Rizky Bilar Ketika kolaborasi bersama Torik Halilintar Di momen ini persahabat ya Torik bertanya kepada Papa Bilar Pernah nggak sih Papa Bilar dan Bunda Lesti kejorak Berantem gara-gara netizen Kita lihat persahabat ya Jawaban Papa Bilar ini luar biasa banget ya Ternyata Papa Bilar Dan Bunda Lesti nggak pernah nih Berantem gara-gara netizen Soalnya Bunda Lesti itu tidak peduli apa yang dikatakan oleh netizen ya, tuh. Kalau kata Bunda L Masa berhenti dengan netizen ya, Masya Allah mudah-mudahan Lesti dan Bilar selalu dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik Dan semoga saja rumah tangga mereka berdua diberikan kebahagiaan dan langgeng. Amin Kita lihat juga bersahabat di ini pun, saya baru menuliskan sebuah kalimat yang yang dituliskan Kasian deh Lunetizen, netizen, lu kagak dianggap Yuk mulai sekarang Kita juga harus kayak gitu ya, blok semua akun gosip Terkhusus untuk fans di tiktok tuh yang suka balas head each Itu ya Ya sama-sama kalau ada head comment, kita abaikan saja, jangan ditanggapin karena itu hanya bisa membuat huru-hara saja bersahabat ya Dan kita lihat juga di postingan ini Banyak sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan Dari akun nurul.comaria311 mengatakan Kalau ada head comment kelas large, weken you, jangan tanggapin you belajar sabar teing katanya tuh ada juga komentar lain diberikan dari akun Ayu Lesta mengatakan kasian banget yang udah bikin akun banyak terus nyerang cerita wkwkwk wk, wk, nah Lesti aja bodoh amat nih fans jangan pada ikut komen kalau ada punya tuh pesaibet jadi ingat kalau ada head komen kepada Leslar itu kita abaikan saja mudah-mudahan Leslar hidupnya tenang dan jauh dari orang-orang yang berniat jahat. Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Vitamin bahagia kita dapatkan Tuh, ada cedekan vitamin ya Bunda Lesti dan Papa Bilar ini baru turun dari mobil Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu diberikan kelancaran kemudahan persahabat ya Untuk idola kesayangan kita Ini seru banget nih, sepertinya langsung dikawal <laughs> oleh Tim dari Leslie Entertainment, ada Bang Ariel yang selalu siap-siaga dan ada yang Mungzi juga, insya Allah banget ya. Doakan saja, mudah-mudahan mereka selalu sehat dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Berikutnya, persahabat, kita juga diinfokan oleh Bang Ariel untuk jangan lupa mendukung idola kesayangan kita, Leslie dan Bilar. Di ajang HCTP Music World 2022, dukung yuk. Lesti Kejora dan Rizki Bilar di kolaborasi paling ngetop. Caranya gampang banget ya lewat SMS. Pasti kalian sudah tahu banget nih cara-cara untuk mendukung idola kesayangan kita. Lagu pop paling ngetop juga kita dukung nih, Bismillah Cinta Ungu dan Lesti. Ada juga lagu dangdut paling ngetop kita juga wajib dukung. Lagunya bawa aku ke penghulu penyanyi Bunda Lesti Kejora. Dan video klip paling ngetop juga kita wajib untuk dukung. Bismillah Cinta, Ungu, dan Lesti ini masuk juga nominasi. Dan penyanyi dangdut paling ngetop Lesti Kejora ini wajib kita dukung. Pokoknya semuanya wajib sih sahabat yang ya kita doakan saja. Mudah-mudahan Bunda Leslie dan Papa Bila hari ini bisa membawa piala penghargaan kembali. Amin dan berikut ninjungi sahabat ada info nih untuk kita semua dari Ayah Kejora. Kita lihat di guys pribadinya 3 jam yang lalu ini menginfokan soal akun channel YouTube. Channel YouTube Ayah Kejora, para sahabat, ya, karena di sini ada nama akun yang sama dengan channel youtube nya Ayah Kejora perhatikan di sebuah kalimat info yang kita dapatkan langsung dari Ayah Kejora ini channel palsu kalau yang asli channel Ayah Kejora yang belum ada videonya tuh di disimak bahwasanya untuk channel yang asli channel Ayah Kejora itu yang belum ada video sama sekali ada di videonya Ayah Kejora persahabatnya berdoakan saja mudah-mudahan Ayo kejora, tetap selalu berkarya, persahabat ya. Karena besok tanggal 23 Februari 2022 hari Rabu bakal tayang perdana nih. Ini langsung persahabat ya. Ayo kejora menciptakan lagu, lagu Sunda pastinya. Ini enak banget didengar kalau orang Sunda pastinya. Ini suka banget. Yuk kita sama-sama kompak untuk selalu mendukung yang terbaik apapun yang dilakukan oleh Les Lar. Kita masih menunggu kejuta lain, persahabat dan cidukan vitamin terbaru berikutnya, jangan kemana-mana total stay dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhanya selanjutnya bagaimana tanggapan kalian selalu berkomentar, bang menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh